Breaking news, race ATC Mandalika dibatalka Kabar ini baru saja telah diberitakan oleh media MGP Indonesia Secara resmi balapan race 1 dan race 2 ATC Mandalika hari ini resmi dibatalka Gara-gara jumlah marshal di sirkuit Mandalika kurang atau tidak mencukupi Dan berikut pernyataan dari Rock FM bahwa saat ini race pertama maupun race kedua dari Idemitsu Asia Challenge 2021 yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pukul 12 dan setak sore waktu setempat dinyatakan dibatalkan hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga marshal di mana sebenarnya Dorna mencarakan ada setidaknya delapan marshal di setiap pos yang harus bertugas dan bertanggungjawab dan pembatalan res atc Mandalika disebabkan oleh kurangnya jumlah marshal di setiap pos di Sirkuit Mandalika, secara regulasi jumlah tiap pos seharusnya terisi oleh delapan orang anggota. Namun sejauh ini Pertamina Mandalika International Street Circuit belum memenuhi angka minimal tersebut Dari sejumlah informasi di sirkuit Mandalika terdapat 34 pos marshal dan harus terisi oleh 8 orang di tiap posnya Oleh karenanya dibutuhkan sedikitnya 272 orang marshal yang harus siap siaga saat berlangsungnya balapan di Mandalika